Hai cek cek cek balik lagi bersama Tongspin spinnya seluruh hari ini kita akan bakal review game di Top Volley Boss ya sulur. Kita akan berbagi pola selgajar hari ini khususnya pola selgajar lonjol besar ini hari ini kita bawa model 100.000 saja kita akan mencoba mencari pola selgajar hari ini khususnya pola selgajar lonjol besar ini Yo, langsung gaskan aja kita main di met 2400 sudah usah Oke, dulu kita langsung gaskan di 50 turbo ya oh yang pertama kita, kita main di mana kita main di rt 8000 bosku situ slot tergajar tersolid sandar jaga dunia harap di sini wd berapa pembahasan di perlu bosku dan cuma di sini satu satunya situs yang menyediakan layanan cek ATP game gratis relapse 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate game itu sendiri pastinya Yuk langsung guys, kan aja karyawan 8000 untuk link gacornya saya, saya sematkan di pin komen ya Slum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 polos logi acor hari ini khususnya polos logi gacor Olympus hari ini maka dari itu yu dibantu ramekanggul PA biar kalian selalu tahu polos logi acor hari ini khususnya polos logi gacor Olympus hari ini ya bosku Aduh, back to the game ya seluruh hari ini kita bawa modal tipis-tipis desain 100 ribu kita akan mencoba mencari profit profit malis di Olympus pastinya ya bosku hai hmm. dong kali enam belum mau pada konek cok biru dulu boleh oh, Terus skaterku jangan lupa ya sore ya minum-minum dulu kopi kopinya diseruput-seruput dulu rokok-rokoknya dibakar buka dulu sebelum bermain pastikan semua Uruh, kali 100 cok anjing yuk konek lagi dong konek lagi mantap 7800 ribu lagi merah jadiin merah jadi cok biru boleh biru boleh biru uruk lumayan 10.000 ribu 100, kali seratus satu juta cocok baru main bentar sudah dikasih petir-petir kali seratus di cuma dimana rtp8000 pastinya bosku. posko <tuk> titus lotir gasol tersolid ter santar juga dunia hercuyo langsung gaskan saja kata pelan ribu untuk lingga cowoknya saya sematkan di pinggomen Mansur. kapan lagi kalian bisa merasakan sensasi-sensasi petir-petir merah seperti tadi ya surya cuma di atas ribu pastinya apalagi kayak kemarin joki kita mau cuma 122.000 ribu kita WD WD mantap 4 juta tuh meledak meledak meledak hebat di dalam free spin itu cuy yo langsung untuk, untuk yang penasaran polanya gimana bisa cek video sebelumnya ya, ya kita turun bet aja kita main aman ya slur, ya karena ya udah dapat petir merah mau ngatain lagi cuy kita spin spin manja dulu aja ini target kita sejuta pas kita WD ya slur. Kalau turun dari itu kita langsung kaskam stop lo naik dikasih naik Alhamdulillah bos. Woo. kasih dulu dong scatter boleh kali kalikan mau buat teman-teman cuma -teman, teman -teman, ya dibantu bantu like komen subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau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 Polos surga hari ini khususnya polos surga besar ini maka dari itu jadi bantu like comment subscribenya share share ke teman teman kalian juga boleh biar teman teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi polos surga hari ini khususnya polos surga besar ini ya bosku ya enak os back to the game yuk kita coba cari cari profit profit tipis tipis lagi lah tipski tipski lagi lah ya bosku ya makhluk aku makhluk mau turun cok Aduh, tuh, tuh, nanggung, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, wili tuh, tuh, tuh, dong tuh, dong tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, bos tuh, tuh, dong us kuning boleh kali itu La ye ye ye ye lumayan kalian satu ekor yang merah boleh merah boleh kali hmm. bos, Lihat. biru boleh hijau boleh, aduh aji, ini jadi segala hijau Buring dulu ternyata ya ijo. Nusul boleh kali. Aduh, aduh, Sebenarnya ini kesempatan video yang sangat-sangat terbuka luas. aja cu. cuma kita lihat dan saksikan dulu. Putaran-putarannya, petir-petirnya tuh masih kadang mau keluar, sudah Jadi, yaitu yang bikin Bang apakah bakal ngasih petir merah lagi atau enggak. dari itu tak spin spin dulu, Cuk kali keluar petir-petir merah ya ya semoga semoga saja kita dapat petir merah sehari dua kali kan mantep mantep mantep jiwa ah, lumayan lumayan sih udah udah bagus kan. nih model 100 WD sejuta apalagi pecahnya pecah WD-nya gerda petir merah oh uh udah pasti tuh thumbnail yang sangat-sangat-sangat menjual sekali Hai dong us-us-us antoh banget khususnya kalau udah pecah kali serat biasanya gitu tuh tapi menggalaukan tadi tuh petir masih keluar mau keluar kalau udah kayak gini ya Aduh lah ya kita coba putar ya satu kali pola lagi ya kita coba di 10 quick ya 10 quick kalau emang petir merahnya keluar eh petir merah jadinya skaternya keluar kita langsung gas pemberikan ya saya turun lagi aduh merah ternyata hijau biru putih merah atau bukan enggak nyampe merah Kuning dulu boleh. langsung merah, hmm, biru, hmm, ungu, sket. Hmm, Alamatku tajam. Hmm. Anjing kubenomu, bonus dodo-dodo, bonus bonus terus ya anjing. Kita kelas pin ini kita langsung kasih melirikan saja ya. Soalnya masih sisa lima kali lagi ya. Tajuk udah sudah mulai mulai bosan ini masalahnya enggak mau ngasih pikir enggak mau mau sekateran aneh kali ini turun dua lagi gue baca news anjing dah malah dapat free oh, ya kita nih dulu free spinnya ya ya syukur syukur nambah satu koma satu yang apa salah kalau nyimpet cuma delapan puluh delapan puluh ribu ya udah ustaz lu mau kelu konekin mau lu, an juga enggak masalah tuh lagu udah peak kan satu juta cuk dari model seratus ribu kita bisa wd wd mantap juga ya cuma di rt delapan ribu pastinya situ selotragi atau ya. solusi anteru jagat punya heret di sini wd berapa pun pasti di merluas tuh dan cuma di sini satu-satunya situsnya menyediakan layanan cek rtp game gratis di left 24 jam Peronde per detik turun persidak, game Jadi, pastinya, gas, ke sinar LED game-nya sendiri pastinya Jadi langsung guys kita cek ke rtp 8000 untuk link gacornya saya siapkan di pin komen itu ya. Di pin komen kita juga tersedia link komentar juga di sana kita selalu berbagi Pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor lalu besar ini slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor lalu besar ini RP slot gacor hari ini ada bos slot hari ini ada slot gacor. Ya karena cuma di sana kita selalu berbagi. Pola slot gacor hari ini khususnya pola trigger yang besar ini maka dari itu di bantu ramekan grup WA biar kalian lebih update lagi. Tentang pola slot gacor hari ini khususnya pola pola besar ini ya seluruh ya mau di bantu ramekan grup WA biar saya lebih semangat lagi berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola seperti oleh kali ini ya bos itu jadu jadi dong, doma dikasih langsung dua puluh ribu nih, enggak ding lebih nih lagi nih, asik. lumayan kali kali dua lagi, <tuh> kali 24 lumayan, dua puluh ayo uskun spin lah biar 1,1 aduh ada 61 66 yuk dicetranslasikan ketikan saja karena kesempatan WD sudah terbuka luas kita langsung gaskan WD kan saja terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like komen subscribe nya saya Otong Spin Pam itu berdiri by guys lurus